you <laughs> be dengan silat Orang semuanya yang tidak hadir, tiga asu. Presiden. Jadi, kepala presiden adalah pemimpin yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kembali. Apa itu kepala presiden? Pemimpin yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu dari ya. Yang pertama melalui Bani jawab peserta didik dapat menyebutkan sikap sesuatu yang dimiliki oleh Khalifah Harun Kemudian yang Kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat mematuhi sikap terpuji yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang dimiliki oleh Khalifah Usman bin Ahmad yang keempat melalui kerja merongkok, peserta didik dapat menyenangi sikap perilaku yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin yang terakhir melalui pekerjaan KPD, peserta didik dapat menganalisis sikap yang dimiliki oleh Abu Aku bakar, aku Kita menyimak video ya. Menyimak video baru sebentar kita akan bagi komisi. Coba diperhatikan videonya. Jadi sebentar kalian menyimak masing-masing. Oke, robo ya. Jadi ini kita sebentar perhatikan videonya. Oke. Ada suara Ini yang dikerjakan. yang menariknya itu adalah Wow.